Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat, Lestler dimanapun pun kalian berada kembali lagi di TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bersahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat di kabar pertama Kita awal dengan tentunya Cidukan tadi sore Saat Bunda Lesti, BBL dan Bapak B Mau berangkat ke acara Bukber Bersama tentunya geng arisannya Bunda Lesti ya Masya Allah Begitu Luar biasanya idola kesayangan kita Banyak orang-orang yang tentunya mendoakan Banyak orang-orang yang bahagia ketika melihat Leslar family selalu bersama Masya Allah, prasahabat ya Selalu dengan kalimat yang diunggah di postingan ini Seneng banget kerja depan rumah artis Bisa lihat artis tiap hari dari deket Wow, Masya Allah, luar biasa Keluarga cemana yang sangat benar-benar bahagia Apalagi persahabat ya Salfok juga dengan sepatunya mereka bertiga Sama kapelan persahabat ya insyaallah. Saya selalu untuk Leslar Mudah-mudahan bahagia terus Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis langsung oleh akan Sental Putih Bilar Keluarga cemana sore tadi ya Sepatu keluarga cemana kapelan nih guci geng dan abang Mau ikut nyetir sama papa Masya Allah Begitu banyak juga persahabat Tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari angkong Rina Rizkar F27 Masya Allah Alhamdulillah bahagia Akhirnya bisa melihat tiga kesayangan Jaga selalu mereka ya Allah Banyak doa terbaik Untung mereka sehat-sehat dan bahagia selalu leser family Bismillah langgeng sama wa jodoh sehidup sesurga Amin Begitu banyak doa baik Mudah-mudahan doa baik, doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kemudian tersebut disimak juga selanjutnya nih Cedukan malam hari ini Masya Allah banget ya Bukan Rizki Bilar namanya Kalau tidak jahil Kali ini Papa Bilar cahil ke Kak Sania dan ke Bapak Cibar ya, Emang ada aja kelakuan kocak yang selalu bikin ngakak Itulah Papa B Bikin suasana selalu jadi ramai Masya Allah kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Hanya doa terbaik Selalu kita doa berikan Selalu kita panjatkan untuk Leslar Family Kemudian terselamat berikutnya kita mampir ke seluruhnya Kak Sania malam hari ini juga harusnya ada acara surprise kejutan untuk kak ke Melody yang tentunya ulang tahun kaget banget ya kak Melody mendapatkan kejutan nih masya Allah sehat selalu untuk kak mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan juga selalu dimudahkan begitu bahagianya mendapatkan surprise dari orang-orang terdekat tempel teman sahabat-sahabat yang baik luar biasa masya Allah. Untuk selanjutnya, persahabat kabar terbaru juga yang terdapatkan, Kak Dinda How, Masya Allah, selamat ya untuk Kak Dinda yang sudah mendapatkan arisan malam hari ini. Wow, yang dapat arisan malam hari ini itu Kak Dinda, persahabat ya. Berkah barokah untuk semuanya, mudah-mudahan pertemanan, silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik.